Provinsi Jawa Barat memiliki banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi, termasuk tempat yang bersejarah dan sakral bagi penduduk sekitar. Salah satu tempat yang menarik untuk dikunjungi adalah Goa Kutamaneh yang terletak di Kampung Babakan Ciburial, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Goa yang menjadi tempat bersiara ini konon katanya merupakan petilasan Prabu Siliwangi. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Legenda manusia keturunan harimau di Garut Selatan masih dipercaya sebagai titisan Prabu Siliwangi. Masyarakat mengaitkan munculnya harimau putih di wilayah tersebut sebagai jelmaan dari Prabu Siliwangi. Nama Prabu Siliwangi begitu lekat di hati masyarakat Sunda, sehingga jika melihat harimau putih, masyarakat akan selalu mengaitkannya dengan nama sosok sang raja. Legenda tersebut berkembang kuat di daerah Pamengpek, Garut Selatan. Masyarakat di sana percaya bahwa dulunya manusia bisa melakukan pernikahan dengan harimau putih. Tentu saja harimau putih tersebut berupa jadi-jadian. Menurut kepercayaan, Harimau tersebut berbentuk sosok manusia yang begitu tampan atau cantik. Warga Garut Selatan kemudian banyak yang mengklaim sebagai keturunan dari harimau pajajaran. Namun mereka tidak merasa malu jika disebut keturunan harimau putih. Justru predikat tersebut membawa kebanggaan tersendiri bagi mereka. Sampai saat ini masyarakat Sunda percaya, jika petilasan Prabu Siliwangi berada di hutan Sancang, tepatnya di Curug Jayan dan Karanggaja. Bukan hanya di hutan Sancang, tetapi masyarakat juga percaya bahwa di beberapa wilayah Sunda terdapat petilasan Prabu Siliwangi. Salah satunya ada di Sukabumi Selatan yang bernama Gua Kutamaneh. Nama Kutamaneh ini diambil dari makna kuta atau singkatan dari kata makuta atau topi raja. Sedangkan maneh artinya tetap atau diam pada tempatnya. Goa yang memiliki luas sekitar 1,2 hektar ini, Diakini sebagai lokasi sakral karena goa ini dulunya merupakan tempat peristirahatan Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi serta anaknya Raden Kian Santang. Setiap hari banyak warga yang datang ke tempat-tempat tersebut untuk bertapa atau hanya berziarah. Mitosnya apabila datang ke Goa Kutamana dengan niat tidak baik, akibatnya adalah sulit untuk keluar dari goa bekas kerajaan Pajajaran tersebut. Jika ingin memasuki Goa mana ini tidak boleh sembarangan, maka dari itu harus meminta izin kepada juru kunci Goa. Pihak pemerintah desa Cikujang sejak tahun 2007 sudah mengusulkan agar kawasan Goa Kutamaneh dijadikan tempat pariwisata yang dikelola dengan baik untuk menaikkan perekonomian warga sekitar dengan tidak mengubah tatanan birokrasi Goa tersebut. Prabu Siliwangi adalah seorang raja kerajaan pajajaran yang terkenal sangat arif dan bijaksana. Perilaku dan sikap Prabu Siliwangi dijadikan panutan bagi rakyatnya kala itu bahkan hingga kini.